Euro, USD Bearish, waspadai jika tertahan di sekitar bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang berkonsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro-US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.10356 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.01897. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08 -1 -2 -1 -2.